Oke pak kembali ke bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara mengatasi gambar yang ancur di emulator PS3 untuk Persona 5 ya Jadi contohnya kayak gini Kalau kalian uh, ngomong sama uh, karakter yang bisa kalian ajak ngomong Misalnya contohnya kayak gini dan ya nanti hasilnya bakal kayak gitu Dan jujur uh, menurut saya sih ini mengganggu ya Agak mengganggu gitu walaupun kalian uh, lihat teksnya, Fokus ke teksnya tapi ya kalau gambarnya kurang bagus kayak gini ya juga menurut saya agak kurang enak aja sih dilihatnya gitu dan sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget kalian cukup tinggal download modnya aja gitu kalian bisa uh, download di deskripsi di bawah tapi nggak akan uh, direct link jadi modnya ini saya bikin gitu ya udah saya uh, satuin juga sama mod yang bisa jadi Persona tambahan lah gitu Persona tambahan Persona yang gak bisa diffuse sebenarnya Namanya itu Loki gitu Kalau di persona 3 sama 4 bisa uh, Yang namanya Loki itu ada Cuma untuk persona 5 kalian gak bisa bikin Loki Nah jadi nanti filenya itu namanya adalah Mod.cpk gitu di sini kita akan ganti aja namanya ke Mod.cpk Saya kasih angka satu biar gak aktif aja sih gitu Dan tinggal kalian simpan aja di folder Rpcs3 nya ya Kalian simpen mana Rpcs3 nya Tinggal kalian buka Dan tinggal kalian klik aja Untuk uh, devhdd0 dan tinggal kalian klik yang game dan kalian tinggal klik aja yang namanya gitu yang mana apakah NPB atau NPUB ya kalau nggak salah untuk yang Amerika. Untuk NPB adalah uh, region Eropa. Nah, setelah itu tinggal kalian klik aja yang namanya usrdir atau mungkin user directory mungkinnya maksudnya tinggal kalian double klik aja dan nanti tinggal kalian simpan di sini untuk file yang bernama mod.cpk-nya gitu. Nah, tapi kalian harus juga uh, mengaktifkan gitu ya mengaktifkan di emulator PS3-nya ini adalah uh, patch.yml-nya gitu. Nah, patch ini uh, kalian nggak harus ganti-ganti sih untuk uh, patch-nya gitu dan kalian uh, saya saya matiin aja untuk personal 5 untuk yang 60 fps nya dan ini untuk hashnya juga ada dua ada yang 6606 gitu ya dan ada juga yang 5426 gitu dan saya mengasumsikan bahwa sih ini yang atasnya ini adalah untuk versi Amerika dan untuk yang bawahnya ini adalah versi uh, Europe jadi kalau kalian download patch.yml itu tinggal kalian simpan aja di emulator PS3 nya gitu ya di foldernya yang isinya kayak gini tinggal kalian simpan untuk uh, mod-nya tinggal kalian pasang di dev underscore HDD 0 gitu. Dan nah, sini kita akan uh, melihat gitu ya untuk uh, perbedaannya. Setelah kita udah pasang mod di sini, kita akan buka gamenya dan nanti saya akan kasih linknya ke channel saya yang lain dulu gitu ya. Namanya tuh kalau nggak salah saya bikin di koi octopus ya kalau nggak salah. Jadi nggak direct link gitu karena takutnya nanti tiba-tiba channel saya tiba-tiba ditutup gitu sama YouTube. Nah sini kita akan uh, pilih aja sih. Kalau kalian misalnya di sini mau pilih modnya yang mana yang mau dinyalain. Saya saranin sih kalian matiin aja untuk 60 fpsnya karena kalau 60 FPS-nya nyala itu kalian nggak bisa lari dan kalian uh, ngespring pun nggak bisa, jogging jogging ya, jogging pun nggak bisa ya, kalau nggak salah. Jogging bukan sih, ya pokoknya itulah nggak bisa, jadi cuma bisa jalan gitu. Jadi kalian matiin aja untuk 60 FPS-nya dengan uh, cara kasih hashtag di uh, depan untuk yang kayak gini contohnya kayak gini lah ya. Dan setelah itu tinggal kalian tunggu aja untuk personal 5-nya sampai kebuka dan ya di sini kita akan melihat perbedaannya. Oke jadi di sini kita sudah masuk dan sudah boot juga untuk gamenya ya udah jalan di nah, sini kita akan coba untuk uh, ngobrol sama Sojiro ya di sini kita akan uh, coba talk dan udah nggak ada gitu untuk gambarnya yang uh, ada aneh-aneh yang mana ada masalah gitu jadi uh, mod itu udah ngefix gitu ya masalah pada gamenya gitu dan Bukan cuma uh, ngefix doang ya, bukan cuma ngefix gambar doang. Kalau nggak salah ini modnya tuh ngefix uh, scaling juga. Mungkin kalau kalian pakai uh, monitor 4K dan mungkin PC atau laptop kalian kuat juga untuk jalanin RPCS3 dalam 4K atau mungkin di 4K, kalian bisa uh, upscale tapi layak uh, apa? Tapi gambar tuh nggak hancur gitu. Dan ada juga untuk persona spesial. Mungkin ini sedikit spoiler juga mungkin nih. Jadi di sini ada persona yang nggak bisa kalian views. mau gimana pun, karena ini Personanya bisa saya bilang apa ya, spesial mungkin ya, dan ini juga ada skill yang uh, sebenarnya eksklusif ya, mungkin spesial ke Yoshitsune tapi bisa saya pasang di sini karena saya menggunakan uh, save file atau mungkin mod gitu ya saya pasang dan di disini sebenarnya ada Twins down attack ini adalah uh, attack yang spesial juga uh, race of control juga sama ini pokoknya ini kebanyakan uh, skill-skill spesialnya semua ini ini spesial uh, spesial juga ini juga spesial spesial spesial sebenarnya semuanya spesial gitu dan saya sebenarnya udah main sih untuk personal 5 di PS 4 gitu ya, gak tau udah berapa kali lebih dari 10 kayaknya, personal 5 Royal dua kali ya, kalau gak salah dan saya juga sekarang lagi mainin personal 5 biasa yang versi Jepang, di PS4 dan PS3 juga saya lagi main juga gitu dan di RPCS 3 juga main juga gitu, <laughs> jadi memang saya memang uh, suka banget gitu sama personal 5 dan ya yeah, uh, memang gamenya uh, lumayan menarik sih menurut saya memang bagus juga dan cocok sih sama saya cuman enggak tahu juga sih bagi kalian yang uh, bakal suka atau enggak gitu cuman intinya untuk videonya gitu doang sih untuk cara uh, ngefix gambarnya tinggal kalian download aja mod uh, cpk nya tinggal kalian pasangin dan untuk uh, patch.jml-nya ini kayaknya untuk hash-nya ini kayaknya cuma ada dua ya jadi jadi kalau kalian pakai efeksi Amerika nanti bakal pakai hash yang ini dan untuk yang Yoko adalah yang ini jadi udah dua Hash-nya tinggal kalian pasangin aja dan ya mungkin kalau kalian pakai uh, personal 5 uh, PS3 yang versi Jepang nggak tahu sih untuk hash-nya tinggal kalian uh, ganti aja sih untuk hash-nya gitu tinggal kalian ganti untuk uh, kodenya ya tapi nggak tahu juga sih jar jarang juga ya perasaan orang Indonesia yang main game uh, Jepang gitu kalau ada versi Inggrisnya biasanya mereka lebih uh, senang main game yang versi Inggrisnya dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching bye bye